udah selesai, keluar dari kamar, pergi yang tugasnya ke pasar-ke pasar tugasnya ke kantor ke kantor, bergeraklah, bekerjalah sesuai yang anda bi bisa mampu nanti sholawatnya akan bekerja sholawatnya akan beker bekerja, tiba-tiba Allah kena -tiba, rezeki yang aneh-aneh rezeki yang ajaib, ajaib juga dan komentar <susuk> ada yang punya hajat ya ini bu ada yang punya hajat ya bu ada hajatnya apa bu suaminya jadi ganteng kabul insya Allah. jadi ganteng tuh bukan berarti ganti suami loh ya tapi suaminya didoakan tiba-tiba nanti kalau dikali sama ibu gantengnya luar biasa kalau tetangganya yang lihat welek tapi kalau ibu yang lihat jantungnya luar, biasa. Itu bisa itu. Ya dengan izin Allah, subhanahu wa ta'ala. Pandangan ibu dibuat jadi puas melihat sua, suaminya. Dan sebaliknya, suami puas melihat is, istrinya. Bisa dengan do, doa hajat. Nah kalau hajat pengin kobul, tanya sama Kiai sama Habib. Habib, Kiai minta amalan biar hajatnya kobul. Biasanya jawabannya apa? Banyak sholawat. Banyak sholawat, sholawat. nanti hajatmu kok, kobul. Baca Narya 4444 kali hajatmu kobul, baca Mujia 1000 kali hajatmu kobul, betul-betul, ada orang yang protes Pengen hajat kobul kok bacanya nariah Mujia, sholawat kok untuk urusan dunia, sholawat kok untuk urusan dunia, pengen rumah kok sholawat, pengen mobil kok sholawat pengen punya motor kok solawat, pengen dapat istri kok solawat, pengen dapat suami kok solawat. Solawat itu untuk dapat syafaat, untuk dapat syafaat solawat bukan untuk dunia. Nah, ini nih, ini penyakit nih. Ini mengecilkan solawat, mengecilkan sholat, solawat dan gagal paham. Makanya malam hari ini saya akan tuntaskan walaupun gak panjang, tuntas selesai pulang paham, gak termakan oleh isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang yang gak paham. Bu. Oh. Ada yang menyebarkan begitu sholawat itu untuk syafaat bukan untuk dunia. Jadi kalau kamu dunia kamu salawatin, kamu sama dengan orang yang diculik dari dunia. Maka nggak dapat Allah dan Rasulnya. Ini orang yang pakai hadis untuk membenarkan ucapannya dan menyesatkan umat. Nauzubillah, min. Gali. Nah, ya. Sekarang saya mau nanya sama bapak ibu sekalian. Kalau punya hajat dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen motor, pengen suami, pengen istri, pengen macam-macam, mintanya kemana? mintanya kemana kemana ke Allah betul oke okay. sekarang aturan minta sama Allah gimana langsung minta ya Allah mobil ya Allah gitu di gitu, tolak mantan wujud-wujud jahat kurang aja suruh muji-muji dulu betul kan ya muji-muji Allah Bismillah Alhamdulillah laillallah Allah abad terus sholat? sholat saya mau nanya kalau nggak disolawatin kira-kira diterima enggak permintaannya enggak, jadi kalau Kiai Habib ngajari, kamu sebelum minta yang banyak solawat dulu betul atau salah? betul atau salah? ya betul, memang solawat sel yang banyak dulu baru nanti minta aturannya gitu minta sama Allah itu, totok kerobohnya kamu ngajukin ke nabimu dulu solawatan dulu, baru nih minta, makanya diajari baca nariah 4444 kali solawatnya banyak Baru ternyata mintanya cuma mobil. Ya kasih kau, banyak mintanya cuma mobil. Mobil, kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini gak pakai sholawat tujuh Nah, cuman sekarang ini ada santri-santri Pokil Jamaah majlis pokil tahu pukil bu. Curang. Menyiasati. Nariah 4444 kali dia buat majlis sholawat Nariah bahwa jagung jumlahnya 4.444 didong saja masing-masing ambil secahu sehingga kalau dikumpulkan jumlahnya 4.444 tapi satu orang ada baca 10 ada baca 50 ada baca 100 tergantung cawuannya tergantung cawu cawuannya selesai dari nariah nih yang menyelenggarakan lapor yai yai saya udah baca nariah selama seminggu tapi kok hajat gak kumpul yai yai nya nanya kamu cara bacanya bagaimana saya kumpulkan orang satu kampung yaitu saya sebar jangka 4444 tapi sampai sekarang ajak gak kobul yaitu iya kobul tapi gak kobul ya kobul cuman kobulnya dicicil dan kobulnya berjamaah artinya bagaimana ya kobul tapi sesuai nanti cahuanmu berapa hari itu kalau kamu nyawanya cuma 10 ya kobulnya dapat pentil dapat pentilnya mau? Mo, mobil saya nggak ngomong itu jelek, bagus itu ngajari orang sholawat berja, berjamaah. itu pahalanya luar luar biasa, tapi kalau mau hajatmu, kabul ya mau jahadah mau hajatmu, kobul, ya berjuang kiai abek, belum ngajarkannya duduk, kamu baca nariah ya. 4454 kali mujiah, seribu kah, kali duduk, betul, baca sendiri, sampai tuntas, kobul hajatmu kalau gitu, ya kabulnya bertahap dikijal kobulnya bertahap moces pun langsung dibaca makanya nanti ibu, kalau ibu ingin beli rumah ibu minta izin sama suami pak saya mau di kamar 5 jam tolong jangan diganggu, kamar saya pun dulu. tapi ibu siapkan macam-macam ya kopi siap, teh siap, roti siap, bekal siap jangan khurwat gak bawa bekal, itu bukan ajaran nabi nabi itu menyendiri di Gua Herok bawa bekal baca kitab Soeibu Hoi Nabi khurwat bawa be bekal awak yang nyiapkan sango is istrinya nah, nanti ibu buat pekal 5 jam keluar nanti anaknya ditanya sama tetangganya ibumu mana beli rumah di mana di kamar bapakmu mana bapaknya praktek beli mobil di mana di kamar setelah keluar ditanya sama tonggonya maksudnya dia begitu go kamar tuh mobil ning kamar naria naria menuntaskan naria udah selesai keluar dari kamar pergi yang tugasnya ke pasar ke pasar tugasnya ke kantor gak? kantor bergeraklah bekerjalah sesuai yang anda bi bisa mampu nanti sholawatnya akan bekerja sholawatnya akan beker bekerja bekerja tiba-tiba Allah akan kasih rezeki yang aneh-aneh rezeki yang ajaib ajaib kok bisa kenapa nah kamu sudah minta tapi kamu mengandalkan sholawat dulu sholawat dulu baru minta minta kemurung suh ke susu Allahumma adi adal Allahumma adi adal itu hajatnya besar roya oh, ya seolah ya Pak ya, ba ba ba ba ba ba yang banyak jelas